Halo guys welcome back to bongkar 2m Stop. seperti biasa kita memainkan modal sepedekan ya guys ya uh, tanpa berlama-lama langsung ke gameplay aja lah ini gua ambil ya guys ya 2m nah langsung Max bed dapat dua tirai ya. Max bed lagi dapat skater ya guys ya tumen tu ya, nih si leon ngasih skater kepintalah isinya bagaimana kita lihat aja ya guys ya trot trot tiga tirai cok sayangnya nggak ada si kakek kalau sih kakek jadi ya langsung bongkar oke okay, disini karena jiwa gua jiwa Barbar langsung gua max speed ya langsung 100 speed nah nah dapet kakek lumayan guys chip 1b100 ya guys ya ini akun ke 311 ya guys ya gua dari akun 1 sampai akun terakhir mainnya di Papa semua, Cok. Tadi ada yang sempat sih gue coba-coba pindah ke Kreji, pindah ke Bandar QQ. Guanya kena mental, Cok. Di gua udah modalin 400M, 300M. Ditentukan semua, Cok. Jadi gua putusin main di Papa terus ya, Guys, ya. Setelah akun gue coba main di Papa, ternyata hasilnya begini, Cok. Jong, Cok. Ini tetap tentukan, Cok. Parah ya kan? Mungkin besok gue mulai live lagi ya guys ya uh, Hari ini sorry banget Maaf gue gak, gak live nih Besok kita gasket -kan lagi ya Mulai live ya guys ya Kita pakai cara ini sambil live ya guys ya uh, Dan tadi videonya kepotong Cok gue mau cari lagi udah kehapus sama gue Jadi untuk memperpanjang waktu Kita mainin aja ya guys ya Yang modal 200 ini Siapa tahu di up co? Masih penasaran sama Papa, cok? Gue ini ada modal, cok. Ada modal 1B, kita hajar si Papa ya, guys. Ya, tanpa berlama-lama, kita main Masjid aja, cok. tetap ada background ya, guys. Ya, kalian jangan ditiru ya, guys. ini gua iseng-iseng aja, cok. Pakai modal. Uh, tiga tiranya kayak begitu cok bagaimana aku main ya aduh sakit banget ya mata gua lihatnya oke okay, hasilnya ditentukan ya guys ya kita ambil amplop selanjutnya ya guys ya buat requestan nanti ya yang requestan-requestan nanti ya guys ya gua putarnya guys ya, ya kita ambil sedekah dulu lah curi-curi dulu Si tentukan ya guys ya kita habisin ya ini guys ya amplop-amplop ini guys ya Keren kita hajar papa cok jangan takut jangan kena mental tuh mungkin ini kalau semua amplop dihabisi sama si Leon kita mimpi buruk ya guys ya <laughs> kalau ada yang up kita berarti mimpi indah ya guys ya aduh sakit hati nggak guys satu aja aduh aduh dapet skater ribet segini cowok gue mulainya di max bed cowok Leon emang lu jangan pada ketawa ya guys <laughs> aduh Leon Leon, kenapa kamu begitu? masih skater di bed sekecil, cok. Aduh, aduh Leon Leon, kena mental gak, guys? Kalau kalian kayak gitu, guys, coba-coba jawab. <laughs> di kolom komentar jawab ya, guys ya. Kalau kalian pasti kena mental, apa enggak? Kalau gue kena, cok. Mental gue cok. Aduh, skaternya di bed 1.8 delapan, ya. guys. Setelah kita mulainya dari Mars, bet ya guys ya. Ini naco, reaksi kobar cok. Gua kalau nggak max ambil lagi amplop aja ya guys ya Ini hanya untuk hiburan ya guys ya Jangan ditiru ya guys ya Kita mainkan modal sedekah aja nanti-nanti Ini gua ngabisin chip dulu aja co Nanti juga dikasih lagi secara Sama si Leon cowok, Dari modal sedekah. Ini gua satu-satu Ya guys apa ini guys Dia menertawakan kita guys Trot, aduh, diketawain cok, chip kita habis, jangan takut mati tanam, amplop terakhir ya guys ya, aduh, tewas guys, trot, trot, trot, trot, trot, ini ya, sepertinya tewas ya guys ya, uh, hanya jadi hiburan tadi soalnya, ya trot, mati tanam, oke guys, ditewaskan ya guys ya, masih leon kambret ini oke okay, cukup sekian ya guys ya videonya ya guys ya uh, buat kalian semua tolong dibantu like-like-like nya ya guys ya sambil share share ya guys ya ini gue nyoba aplikasi apa namanya nyoba aplikasi baru ya guys ya ya tampilannya lebih menarik kayaknya bagus nih uh, cocoklah sama background gua Oke okay ya guys ya uh, buat semuanya thank you see you next video bye